Halo semuanya, selamat datang kembali di Roblox Car Driving Indonesia dan pada kesempatan kali ini kita akan mengabulkan request para penonton kita yaitu adalah review toko Ma Avanza tipe G tahun 2016 dan ini yang 1300 cc. Oh ya segedar informasi saja bahwa toko Maafan tipe G tahun 2016 ini dapat kalian beli di toko sumber jaya di Bekasi ya yang toko mobil second itu itu dijual di harga 133 juta rupiah dan disitu tertulis ya bahwa mesin ini memiliki tenaga 90 horsepower dan Oke okay, jadi langsung aja kita tes untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam ini dapat berapa detik nih kira-kira yuk kita langsung aja tes Oke, jadi seperti yang kalian bisa lihat ya tadi bahwa hasil pengetesan 0 ke 100 dapat hasil segitu. Oke, jadi kita langsung aja untuk test top speed ya kali ini. Kita akan test top speed dari Toko Ma Avanza tipe G tahun 2016 ini. Oke, jadi untuk top speednya ini 167 km per jam. Ya, kurang lebih sama lah ya dengan Densu Xenia tipe R yang kemarin kita sempat review ya. Itu dia ada di angka 160 km per jaman, 160 sekian. Ini kita langsung aja bawa ke area puncak untuk kita tes ada di seputar serta tanjakan dan juga kita akan tes nanti di jalan tanah ya apakah mobil ini bisa melalui rintangan offroad yang ada di sana oke okay, jadi langsung aja kita skip ke daerah puncak nanti kalau sudah sampai di sana oke okay? Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di area puncak ya Kita akan menuju ke tempat villa di atas Karena ini jalannya sempit dan butuh kalian Serta jalannya ini nanjak ya Nanti kita akan coba tes apakah mobil ini bisa sampai ke villa yang atas Oke, jadi langsung aja kita coba untuk pertama ini radius putarnya dulu Apakah bisa dengan satu kali percobaan Oke, kita pelan di sini Kita maju Oke, kita puter oh, itu. kita mundur dulu Oke, okay, kita langsung belokan Ya, ternyata nggak bisa. Dia, radius putarnya nggak begitu patah. Ya, sebenarnya patah sih, cuman ini karena jalannya kurang ini aja, kurang lebar. Oke, okay, kita coba sekali lagi, apakah ya, bisa ini? Oke, okay. oke, okay. oke, okay. kita coba. ya sepertinya sama saja, nggak bisa. Kita harus mundur dulu sekali, kemudian kita coba. Lagi jalan, oke bisa. jadi kita harus effort ya, seperti Densus Yang kemarin kita review, kita butuh satu kali mundur, jadi nggak bisa sekali gini. Kita harus mundur sekali, kemudian maju lagi. Nah, ini udah bisa nih. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk nanjak ke area villa yang lama ya. Itu area villa yang lama ada di atas sana, dan ini jalannya uh, tanjakan. Ini adalah tanjakan yang paling curam ya menurut saya di Car Indonesia ini. So, kita langsung aja untuk coba dengan mobil ini. Tapi nah, bisa tuh dia. Nanti saya akan berhenti di tengah-tengah dan kita akan coba untuk stop and go-nya. Oke, okay, kita stop di sini. Oke, okay, kita gas oke okay, dia ada spin ada spin tapi dia bisa nanjak ya dia bisa nanjak dan dia ini rear wheel drive kalau Avanza yang terbaru saat ini yang tahun 2022 ya atau generasi ketiga itu kan dia front wheel drive nah itu mungkin ya uh, mungkin agak sedikit sulit ya karena dia ini rear wheel drive yang dimana dia bobotnya pindah ke belakang jadi ada traksinya dan ya kalian mudah-mudahan mengertilah apa yang saya ucapkan ini ya Oke teman-teman, kita sudah berada di area jalan tanah ya. Di depan itu ada jalan tanah yang nanjak ya. Kebetulan itu jalannya nanjak. Dan kita akan coba off-road menggunakan mobil Tokoma Avanza tipe G tahun 2016 ini. Apakah dia bisa melewati rintangan tersebut atau tidak? Ya, kalau menurut saya sih ini mustahil ya bisa lewat situ dengan gampang ya. Ini karena beberapa kendaraan atau mobil di Robles Quad Driving Indonesia ini juga rata-rata nggak bisa lewat jalan itu. Kecuali mobil SUV. Oke jadi langsung aja kita coba gaskan. Ya dia di awal sini aja dia udah berhenti. Ya mustahil mustahil sangat mustahil. Meskipun ini real filter tapi kalau zamannya kayak gini ini nggak bakal bisa ya. Dia akan spin terus kita butuh ban MT <laughs> kita, kita butuh ban MT serta nah, mobil yang four-wheel drive bisa oke okay, nggak bisa nggak bisa ya ini ada dua faktor ya karena memang ini bukan mobil SUV bukan mobil off-road ini mobil MPV biasa dan ini bannya juga ban standar apakah gini real-wheel drive ya Enggak four-wheel drive jadi ya ya kita maklumi saja ya. Kita maklumi saja kalau mobil ini nggak bisa lewatin rintangan offroad ini, teman-teman. begitu teman-teman? Kita closing di sini aja ya ini di dekat area offroad tadi, kita offroad tadi. Jadi untuk simpulannya, mobil ini Ya untuk MPV di harga 133 juta Cukuplah lebih dari cukup Kalian bisa dapetin mobil toko Avanza tipe G tahun 2016 ini ya Dan ini dijual di Bekasi Yaitu di dealer sumber jaya ya Cukup sekian untuk review saya kali ini Sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton